Pak Gak, ya, Kevin Ijin, izin, izin kue Pak Eh, wah, oh, Ya, ya, siap Kalau saya kira mau presentasi Siapa yang mau presentasi, silakan Selamat pagi, teman-teman Perkenalkan, nama saya marsha Firda Fianti Dari kelas Basmi Panang Di sini saya akan presentasi Tentukan letak titik berat benda berbentuk huruf T Seperti pada gambar berikut Di sini ada gambarnya saya kasih nama bidang satu dan bidang 2. Cara mencarinya bidang satu 1-nya sama dengan panjang kali lebar, yaitu dua kali 4 sama dengan 8 cm kuadrat. Lalu, X1-nya sama dengan P per 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 cm. Dan Y1-nya sama dengan 2 cm. Mencari bidang 2, yaitu A2-nya sama dengan panjang kali lebar, dua kali 4 sama dengan 8 cm kuadrat Dan X2-nya sama dengan 2 cm Y2-nya 4 ditambah 1 sama dengan 5 cm Maka diperoleh sigma X sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 Dibagi A1 ditambah 2 Untuk A1-nya sama dengan 8 Dan dikali 2 ditambah 8 dikali 2 Dibagi 8 tambah 8 Jadi 16 ditambah 16 dibagi 16 16 ditambah 16 sama dengan 32 2 dibagi 16 sama dengan 2 cm untuk Sigma y dengan a1 dikali y1 ditambah a2 dikali y2 dibagi a1 ditambah a2 8 kali 2 ditambah 8 kali 5 per8 8, tambah 8. Sama dengan 16 ditambah 40/16 16 tambah 40 sama dengan 56 56 dibagi 16 3,5 cm jadi titik beratnya itu X Y yaitu 2 dan 3,5 cm Kian dan terima kasih